Oke sahabat bedir kali ini ada momen spesial banget buat sahabat bedir di seluruh Indonesia karena dari Jaya Rival menghadirkan sebuah promo tas sandang senapan angin ya sahabat bedir.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 senapan angin dari Jaya Air Rifle. Oke yuk langsung saja kali ini kita akan mengulas spesifikasinya terlebih dahulu ya sahabat bediler. Nah untuk panjang laras dari senapan angin ini yaitu memiliki panjang 60 cm yang di dalam larasnya terdapat 9 ulir ya sahabat bediler Kemudian untuk tabung dari senapan angin Ini berdiameter 27 mm yang terbuat Dari bahan stainless Dan untuk pengisian Angin senapan ini menggunakan sistem pompa PCP Yang mampu menampung tekanan angin Hingga mencapai 2500 sampai dengan 2700 PSI Dan mampu menghasilkan Uji power yang luar biasa Mantap hingga di angka 1100 FPS Ya sahabat bediler Nah senapan angin ini juga sudah Dilengkapi dengan manometer yang terletak di bagian bawah popor senapan angin ya sahabat pediler Jadi manometer ini sangat berfungsi untuk melihat ataupun mengecek tekanan angin yang ada di dalam tabung senapan Kemudian untuk varian popor dari senapan angin ini yaitu magnum coklat Krom. jadi ada sedikit balutan berwarna hitam ya sahabat bediler, nah popor ini terbuat dari bahan kayu mahoni pilihan yang memiliki beberapa keunggulan seperti teksturnya sangat lembut, kuat dan juga kokoh, dan di belakang popor senapan angin ini juga sudah dilengkapi dengan penyangga bahu ya sahabat bediler jadi penyangga bahu ini memang dirancang secara khusus untuk memberikan kenyamanan saat berburu, oke lanjut untuk grade Grendel dari senapan angin ini terbuat dari bahan baja pilihan yang memiliki sistem putar tarik hingga 5 tarikan jadi semakin banyaknya tarikan dari grendel senapan angin ini maka semakin besar pula uji power yang dihasilkan dari senapan angin PCP Big Game ini ya sahabat bediler dan untuk visir dari senapan angin ini ada dua bidikan manual ya sahabat bediler jadi visir ini bisa disetting sesuai kebutuhan sahabat bediler dengan jarak akurat hingga mencapai 20 sampai dengan 30 meter ya sahabat bediler oke sahabat bediler langsung saja kita akan mencoba untuk memadukan dengan aksesoris tambahan Nah, untuk aksesoris tambahan yang pertama yaitu ada teleskop Predator 39x40mm Nah, jadi teleskop ini juga sangat direkomendasikan untuk digunakan di medan indoor maupun di outdoor yang bisa menjangkau jarak sasaran hingga jarak jauh dengan jarak 40 sampai dengan 50 meter ya sahabat bediler nah jadi teleskop predator ini seringkali disebut dengan teleskop anti getar ya sahabat bediler karena teleskop ini bisa menjangkau jarak jauh hingga 40 sampai dengan 50 meter ya sahabat bediler dan teleskop ini pun juga sangat direkomendasikan untuk berburu di medan indoor maupun outdoor ya sahabat bediler jadi untuk teleskop ini juga sangat cocok sekali digunakan di berbagai jenis senapan angin mulai dari uklik, gejluk dan juga PCP ya sahabat bediler oke lanjut untuk aksesoris yang kedua yaitu ada peredam Alvina HW100 jadi peredam ini sangat membantu dalam meredamkan suara yang ditimbulkan dari senapan angin hingga 85% mode senyap ya sahabat bediler sehingga buruan ataupun sasaran kita tidak lari ataupun tidak kaget ya sahabat bediler oke sahabat bediler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 yang sangat terjangkau dan sangat murah yaitu dibanderol dengan harga Rp 1.965.000 sahabat beder sudah mendapatkan senapan angin PCP Big Game dengan tampilan yang sekeren ini dan secakep ini ya sahabat bediler nah dengan harga segitu nantinya sahabat beder juga akan mendapatkan beberapa bonus perlengkapan seperti tali sandal, mimis tester, peredam standar dan juga ada STKS-nya ya sahabat bediler jadi untuk senapan angin ini sudah pasti dijamin aman dan sahabat bediler tidak perlu lagi ragu ataupun takut untuk membeli senapan angin karena senapan angin ini sudah dijamin aman karena sudah mendapatkan surat izin secara sah ya sahabat bediler oke sahabat bediler kali ini ada momen spesial banget buat sahabat bediler di seluruh Indonesia karena dari Jaya Rival menghadirkan sebuah promo tas sandang senapan angin ya sahabat video tapi sebelum itu saya akan memindahkan senapan angin ini terlebih dahulu ya sahabat video agar tasnya terlihat semakin lebih jelas nah ini saya pindah terlebih dahulu dan untuk tasnya juga saya buka dulu Oke sahabat berita jadi seperti ini ya untuk tampilan dari tas sandang senapan angin dengan model yang sangat elegan dan super super cakep banget Nah jadi seperti ini jadi tas sandang senapan angin ini mampu menampung banyak barang hingga di beban 10 kg ya sahabat berita jadi sangat-sangat cocok digunakan untuk berburu di medan indoor maupun di outdoor jadi untuk bahan dari tas sandang senapan angin ini sangat tebal ya sahabat beda jadi saat digunakan untuk menampung banyak barang tidak mudah sobek ya sahabat bediler nah di belakang di belakang sandangnya ini juga ada beberapa pengaman ya sahabat bediler. yang pertama ada pengaman di bagian dada yang kedua ini ada pengaman di bagian pinggang ya sahabat bediler jadi ketika digunakan ini lebih aman, lebih simpel dan lebih praktis ya sahabat bediler dan berhubung kali ini adalah momen yang sangat spesial bagi sahabat bediler kali ini Jerifo menghadirkan sebuah promo tas sandang senapan angin dengan potongan harga Rp75.000 sahabat bediler sudah mendapatkan tas sandang senapan angin dengan tampilan sekece ini dan Sekeren ini ya sahabat bediler Dan bagi kalian yang berminat Dengan tas sandang senapan Angin ini dengan full set Dari senapan angin PCP Big game yang tadi sahabat bediler Bisa langsung tanyakan saja pada Admin Jaya iLevel Nah untuk informasi pembeliannya akan Saya taruhkan di link kolom deskripsi Di bawah ini ya sahabat bediler Oke sahabat bediler semoga informasi Yang sudah saya sampaikan tadi bisa Bermanfaat dan bisa membantu bagi Sahabat bediler yang sedang mencari